kita ada di di basement ini kita ada di basement mau ambil barang-barang di mobil nah, ini di basement ini basementnya hotel Brave Suite Surabaya nah, ini pengunjungnya tidak terlalu banyak Mobil-mobilnya hanya beberapa ini. Bilinya besar sekali, lantai 6. Ya, ini kita akan mengikuti kegiatan penyumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di hotel Bravesuit di Surabaya. Nah, ini dalam rangka penyumpahan apoteker dari Universitas Surabaya. ini saya nyampe di hotel ini tadi hanya berliku-liku. kita menggunakan google kita menggunakan apa itu google map ya, google map menggunakan google map sehingga enggak cepat langsung nyampe ke uh, tujuan yaitu di hotel Breath Suite. Bayesia, ini lokasinya. Iya, ini kita lagi berada di lobi Hotel Breath Suites uh, di lantai dua ini, di atas basement. nah Ini kita uh, melihat kondisi di lobyenya. Ya, ini, ini ada. Tugasnya ada satu orang ini menuju tangga kamar-kamar. Ya, ke kamar-kamar. Ya, saya coba untuk menelusuri lebih untuk ingin tahu. Kemudian, saya coba untuk keluar melihat panorama di depan hotel ini yaitu jalan Majen Sungkono Kota Matia, Surabaya di depan, -depan hotel ini nah, ada tempat duduk untuk bersantai, untuk oh, melihat oh. Uh, jalan raya di depan hotel Brev Suites, Surabaya Nah ini saya sempat uh, mengambil gambar uh, ini nama hotelnya Brev Suites ya ini kondisi di luar ya di lantai dua itu di atas basement nah, ini lobby ya tamu-tamu biasanya bersantai di sini nah, kebetulan sudah habis uh, tarawih Nah, ini saya coba untuk uh, melihat kamarnya dan mau masuk ke dalam kamar. Kebetulan kita memesan tiga kamar, yaitu kamar dua dua dua dan 226 dua nah, Ini kita lihat kondisi kamarnya ya lumayan lek, oh, ya, lumayan lek hotelnya. E. Uh, kemudian ini kita mau lihat kunci uh, terus ini kondisi kamarnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Kursi. ini kemudian, saya berada di ada fasilitas satu tempat duduk Surabaya. Nah, kemudian ada ya, satu meja berada di dalam kamar nah, ini bednya untuk bersiapkan nanti tidak dan istirahat suit ada so, majanya ya hmm nah um, televisi. Datu televisi besar Selamat ini yang kita bisa nikmati ah, ini Kemudian kita lihat-lihat fasilitasnya ya ah, ini di toilet dan kamar mandi yang ada di Kemar hotel switch Jalan main hmm, ya. sungkono ya lumayanlah lumayan bersih bagus Terus. Terus. Nah, ini ini kondisinya Nah habis itu Nanti kita akan coba Untuk uh, Melihat Lagi Nah ini set, Kita satu keluarga ya, Satu keluarga ini Sedang bicara Tentang Makanan untuk makan malamnya Karena tadi Sudah berbuka puasa di Rumah Makan Pembulan, Busri Kalam yang ada di Tanah buat, Merah Oh, nah, buat ini buat harus uh, ma Makan Lagi ngomong-ngomong masalah Pilihan makanan ya, yang mau dibesan Untuk makan malamnya ini Ya, makanan ringan Makanan ringan-ringan saja Oke, begitu Ini dari Batara Bata Jena normal aja daripada nanti perutnya agak sakit hmm.